Koin iblis yang menampilkan gambar setan ini ditemukan di bat abai pada abad ke-19 koin ini menampilkan gambar iblis bertanduk, berkuku belah, berkepala trisula, dan kata-kata civitas diapoli para arkeolog menemukan beberapa perubahan kecil yang relatif biasa tetapi kagum dan bingung untuk menemukan sepasang koin yang membawa gambar setan Namun, ternyata artefak aneh yang ditemukan termasuk koin iblis merupakan bagian dari tipuan rumit Lelucon itu berasal dari gagasan kenut langkau Kenut langkau bukanlah bau setan, tipuan itu hanyalah bagian dari selera humornya Beberapa koin memang tidak dicetak oleh kenut langkau, namun sisanya kemungkinan dibuat oleh para ahli yang ikut terlibat. Penemuan koin iblis ini menekankan pentingnya menyelidiki benda misterius yang baru ditemukan dengan kecurigaan. Demikian video kali ini, semoga memberikan informasi dan bermanfaat bagi sobat semua.